Secara peran Pemda, pasti Pemda juga kita melihat namanya fokus mendukung pasti mendukung. Cuman selalu yang menjadi permasalahan adalah yang diurus oleh kawan-kawan di Pemda pasti akan banyak sekali cabang olahraga. Dan ini artinya pembagian daripada apa dana yang disiapkan juga pasti akan terbatas. Nah sehingga selain mengharapkan dukungan daripada pemerintah daerah, maka nantinya kita juga harus menciptakan kreatif thinking nah salah satunya adalah bagaimana menjalin kerjasama tadi saya sampaikan menjalin kerjasama dengan media sehingga nanti kolaborasi antara media perusahaan dengan uh, PLT DKI, nantinya bisa membuat sebuah uh, komunitas baru di mana disitulah turnamen-turnamen yang punya nilai jual itu bisa di diciptakan kembali di DKI. Nah, itu yang pasti akan ada tiga konsep yang kita laksanakan itu pembinaan pemain di mana pembinaan pemain ini jelas membutuhkan adanya pertandingan yang banyak gitu ya kemudian juga pola-pola pelatihan yang baik kemudian yang kedua adalah hal kita mendapatkan potensi-potensi yang terbaik serta dukungan supaya kegiatan bisa berjalan dengan baik maka kita juga perlu melakukan program pemasaran nah program pemasaran ini artinya kita akan mendukung lebih banyak kegiatan-kegiatan khususnya turnamen-turnamen dari level klub gitu ya yang yang dilaksanakan di weekend misalkan gitu ya untuk bisa lebih banyak lagi muncul sehingga nanti animo untuk pertandingan dan semangat-semangat untuk pertanding itu menjadi lebih tinggi dan yang ketiga dan yang paling penting ini adalah bagaimana kita menjaga hubungan dengan media dan sosial media karena bagaimanapun keberhasilan daripada sebuah pelaksanaan pertandingan itu tidak bisa dilepaskan dari fungsi apa ketersediaan daripada pendanaan atau sponsorshipnya. Dan saat ini saya melihat bahwa kondisi sponsorship ini tidak bisa lagi dibangun hanya dengan model kita mengharapkan CSR atau dukungan dari pemerintah. Tapi kita harus membangun sistem yang out of the box di mana tenis ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi mercusuar uh, uh, atau menjadi, menjadi apa ya perdana untuk bisa kita ciptakan kerjasama dengan media dan publikasi terhadap kegiatan teknis ini bisa lebih masif setuju, makanya nih bagaimana kita sekarang menjalin bahkan bukan tidak mungkin ya, sospek itu menjadi sebuah tools yang luar biasa, ini kita akui dan bukan tidak mungkin, ya, sebetulnya kita juga harus memberikan uh, pencerahan bahwa atlet itu juga bisa menjadi model bisa menjadi figur yang bisa dijual oleh perusahaan. ini juga perlu kita ciptakan sebuah nuansa bahwa eh, apa atlet-atlet eh, itu juga punya potensi yang cukup baik untuk diperkenalkan kepada masyarakat. dan selain itu juga ada sisi lain yang para apa para mantan pemain tenis dunia seperti mbak yuyu basuki gitu ya mbak winem mbak enji yang pernah pernah top di zamannya kembali tampil menjadi endorser endorser serta para eh, apa artis-artis kita atau kawan-kawan kita apa penggiat sosial media yang senang permainan dan ini juga kita harapkan kita bisa kolaborasikan ini sehingga konten-konten yang ditampilkan di sosial media itu menjadi lebih menarik dan bisa menjual